Apa yang itikaf itu. Itikafku ber berdiam diri di masjid untuk mencari ridho Allah. Oh iya berdiam diri di masjid mencari ridho Allah. Hai anak-anak. Hai. Tahu nggak artinya sunah? Halo. Tahu apa? Terus tahu nggak siapa yang tahu sunnah sunnah puasa? Saya, saya, saya, ya kamu dulu kamu membaca doa saat akan terbuka puasa. Ah bagus siapa lagi? Ayo siapa lagi? Saya, Apa? Iya niat, niat puasa betul siapa lagi? Saya, kamu. Maksudnya gimana? Ya ada lagi Sunnah puasa Ya kamu Berbuka puasa dengan yang mana? Yang mana itu yang bagaimana? Yang kayak kamu hmm. Yang bagaimana? Kolak sama kurma Misalnya itu ya contohnya ya Ada lagi? Ayo ada lagi Kamu? Kolak tarawe Makan sahur Kolak tarawe Ya sama akan sahur ya ada lagi siapa Saya, Pak. kamu lagi ya harus atau membaca Alquran ya, Al Al siapa lagi yang tahu Saya, Pak. ya ya kamu apa maksudnya tidak tidak, tidak. tidak ngomong tidak, yang buruk-buruk Oh ya ya, tidak ngomong yang buruk-buruk. Apa? Pak. I'tikaf. I'tikaf itu apa? <tuk> apa? yang i'tikaf itu? I'tikaf. Ber berdiam diri di masjid untuk mencari ridho Allah. Oh iya, berdiam diri di masjid mencari ridho Allah. Iya, apalagi? Iya, apalagi? Kamu, kamu, ayo apa? Iya siapa lagi ya? Lum, siapa? Isara. Kegiatan sosial di bulan Ramadhan. Apa contohnya? Mengikuti kegiatan di kereta api di, di masjid. Oh ya, yeah. ah ada lagi. Ada lagi apa? Bersedekah. Oh bersedekah. Jadi kalau sedekah di bulan Ramadhan bagaimana? Mendapatkan pahala lebih, lebih banyak. Yang keras coba. Ah apa tadi? Apa tadi? Banyak. Banyak. Banyak Ah. ada lagi sudah ya, ya.